sejahiliyah jahiliyahnya orang jahiliyah dengar dua huruf dari Quran bisa tobat artinya kalau ada orang sekarang yang mengklaim tidak seperti jahiliyah diperdengarkan berhuruf-huruf dari Quran belum tersentuh berarti ada sekat dalam jiwanya yang melebihi keburukan orang jahiliyah di masa lalu orang jahiliyah itu kan dikenal buruk tapi dengar Quran bisa tersentuh jiwanya dan bisa membawa mereka sadar dan tobat. ada apa dengan orang sekarang yang bahkan hatinya tidak sekeras batu tapi keadaannya lebih keras dibandingkan dengan batu bacakan Yasin belum tersentuh al kahf belum tersentuh Al-Baqarah belum tersentuh dengan cara apa lagi mesti dilunakan hatinya Alhamdulillah dina amanu wa antah sya'akulubuhum ledikrillah apa belum tiba saatnya semua untuk ingat kematian bahwa akan kembali kepada Allah